Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuat tampilan Always On Display menggunakan animasi jam. Seperti ini contohnya. Dan untuk bentuk animasi jamnya ini banyak sekali ya. Wow, keren-keren sekali dan bisa kalian gunakan secara gratis. Oke, untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali ya. Silahkan kalian simak videonya. Oke, dan untuk melakukannya di sini kita menggunakan aplikasi Always On Display yang bisa kalian download langsung di Google Play Store atau bisa juga silahkan klik linknya pada deskripsi video saya ini. Sekarang kita buka untuk tampilannya seperti ini. Kemudian di sini akan ditampilkan berbagai macam gaya animasi ya, bisa kalian pilih. Misalnya salah satu analog clock, kemudian salah satu saya pilih. Nah seperti ini tampilannya. Kemudian kita lihat untuk animasinya. Kemudian kita pilih Apply, kemudian pilih Allow. Berikutnya izinkan aplikasi ini untuk mengakses panggilan telepon. Lalu pilih lagi Apply, pilih lagi Turn On, dan sekarang sudah berhasil. Sekarang HP-nya kita kunci, dan berikutnya untuk Always On Display dari jam animasinya akan muncul. Mantap sekali ya. Oke, dan mungkin sekian saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton.